Salam Rahayu Rahayu Rahayu Sagung Indumadi Selamat bergabung kembali dengan channel saya Jawa Kawedar. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang petung Jawa Yang berhubungan dengan beton dalam perjuduan Yang saya namakan dengan jodoh pinasti Juga sifat dan karakter termasuk pekerjaan yang cocok juga mengenai rezeki bagi orang-orang yang lahir dengan weton atau hari pasaran tertentu. yang saya maksud dengan petung Jawa adalah petung yang berhubungan dengan hari dan pasaran juga wuku termasuk dengan paringkelan. petung Jawa ini biasanya digunakan untuk dijadikan pedoman dalam perjalanan hidup yang berhubungan dengan kegiatan yang sangat sakral. Contoh umpamanya untuk menghitung perjodohan ini berpedoman dengan hari kelahiran, baik hari kelahirannya calon pasangan laki-laki maupun yang perempuan. Ini pedoman orang Jawa zaman dahulu, karena orang zaman dahulu itu harus mengerti tujuan dan yang dibutuhkan untuk hidup di dunia ini. Menurut saya, kebutuhan hidup itu diantaranya satu adalah sehat,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 Yang besar maupun yang kecil harus bisa terlaksana dan bisa tercapai. Ini yang perlu kita benahi dan kita cari jalan keluarnya. Mari kita cari bersama-sama supaya kita bisa mencapai dan apa yang kita peroleh tadi dengan sempurna. Artinya sempurna itu genap, tidak kurang juga tidak lebih. Kalau kurang mau cari kemana dan kalau lebih juga mau ditaruh di mana.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 Kemudian hari pada umumnya itu ada tujuh, dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu Kemudian pasaran limau itu ada lima, dari Legi sampai dengan Kliwon Sebelum saya menjelaskan tentang weton, sebaiknya saya sampaikan dulu asal-muasal hari dan pasaran itu sendiri Supaya ini lebih jelas dalam pengetrapannya. Hari dan pasaran itu awalnya dulu digarang oleh seorang brahmana yang bernama Empuradi. Empuradi ini sebenarnya dewa yang bernama Sangyang Suryo, yang menyamar sebagai manusia yang menjadi brahmana. Hari tujuh dan pasaran limo, seperti yang kita pakai sekarang ini. Pasaran limo digarang lebih dahulu oleh Empuradi. Kemudian setelah tahun 288 sebelum masehi baru dikarang lagi hari yang tujuh Ini nanti akan saya sampaikan melalui ajaran Pranoto Mongso. Kembali dengan hari tujuh Hari tujuh itu zaman Jawa kuno dinamakan Sabtoworo Sabtoworonya adalah yang pertama hari Radite Radite itu berasal dari dayanya Sang Yang Suryo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 Tumpak itu berasal dari dayanya angin, yang sekarang namanya menjadi hari Sabtu Ini asal-muasal hari tujuh yang dikarang oleh Empurati Yang sekarang kita gunakan setiap harinya Kemudian Pasaran Limau Pasaran Limau ini dulu namanya Hari Poncoworo Yang sekarang menjadi Pasaran Limau Pasaran Limau itu diantaranya yang pertama Hari Sri dengan cahaya putih atau petak yang sekarang namanya menjadi nama pasaran legi lalu yang kedua hari brahma dari cahaya kuning atau cahaya jenih yang sekarang menjadi nama pasaran pahing. yang ketiga hari kolo dengan cahaya merah atau abrit yang sekarang menjadi nama pasaran pon kemudian yang keempat dari wisnu dengan cahaya hitam atau cemeng yang sekarang menjadi nama pasaran Wagi lalu yang kelima hari guru dengan cahaya yang montowarno yang sekarang menjadi nama pasaran kliwon itulah nama-nama hari tujuh dan pasaran limo yang sekarang kita gunakan setiap harinya untuk lebih memudahkan pemahaman ini bisa dipahami yang sudah saya sampaikan saya awali dari nama hari yang pertama yaitu hari minggu. Kemudian nama pasarannya yang pertama yaitu Pasaran Legi Sekarang ini saya akan menyampaikan tentang orang-orang yang lahir pada hari Selasa Pahing Dalam hitungan weton Jawa, Selasa Pahing memiliki jumlah neptu 12 Neptu tersebut didapat dari hasil penjumlahan antara hari dan pasaran Hari Selasa nilai neptunya 3, kemudian Pasaran Pahing nilai neptunya 9. Neptu ini adalah salah satu indikator untuk mengetahui watak, sifat, karakter juga jodoh, serta rezeki yang lahir pada neptu tersebut. Watak dan sifat serta karakternya weton seloso Pahing, orang yang lahir di hari Selasa Pahing, pada umumnya orang ini pencemburu, Pemarah sekaligus supel dalam pergaulan juga sering menolong orang lain dan menyukai kebersihan juga Sekaligus orang yang sangat mandiri dalam bekerja mereka selalu ulet dan gigih untuk mencapai apa yang diinginkan Kecerdasannya orang yang lahir pada hari Selasa Pahing tidak boleh dianggap remeh mereka adalah orang-orang yang kreatif dan penuh disiplin. Orang yang lahir di hari Selasa Pahing, itu digambarkan seperti wataknya Rudro. Mereka berwibawa, angker, dan sangat kejam. Jika tersinggung hatinya, ia akan marah dan sangat mengerikan. Marahnya bisa menciutkan hati yang melihatnya. Nah, beberapa karakter yang buruk yang dimiliki orang yang lahir hari Selasa Pahing, mereka termasuk orang yang tidak sabaran Dalam usaha selalu bersemangat Mengejar harapan dan cita-citanya Meskipun mereka ini orang-orang cerdas Mereka sering kena tipu oleh orang-orang yang lebih cerdas Kemudian tentang pekerjaan Menurut sifat, watak serta karakter yang dimiliki orang yang lahir di hari Selasa Apain lebih cocok bekerja sebagai bos dalam usahanya sendiri. Mereka tidak memiliki mental sebagai pekerja, ia lebih cocok sebagai distributor atau wirausahawan dalam mencari rezekinya. Mentalnya yang kuat dan sifatnya yang sering membantah, mereka tidak akan kuat bekerja dengan orang lain. Kemudian, yang berhubungan dengan rezeki, neptu sloso pahing. Nilainya 12 ini menjadikannya sebagai weton dengan neptu tertinggi dalam hitungan hari dan pasaran seloso. Orang yang lahir di hari Selasa Pahing, biasanya akan membawa keberuntungan. Tentang rezeki bagi keluarganya, usahanya akan sukses dan jaya. Ia akan disayang oleh keluarganya, hal ini yang menjadikan pribadinya angkuh. Kemudian tentang jodoh pinasti. Weton selosopahing dengan nilai 12, jodoh pinastinya dengan orang yang mempunyai nilai weton 9, yaitu hari Senin Legi dan Rebupon Pon, nilai wetonnya 14, juga dengan hari Jumat Kliwon nilai neptunya 14. Ini ketemu jodoh pinasti. Bila berjodoh dengan salah satu weton yang saya sampaikan tadi, orang yang lahir di hari selosopahing akan mendapatkan kebahagiaan. Sesama pasangannya akan saling melengkapi, rezeki dan kesehatan dalam keluarganya akan baik saja dibandingkan bila bersuruh dengan beton yang lain. Ini menurut Petung Jawa. Orang Jawa zaman dahulu, jika mau menikahkan anaknya, biasanya dihitung dari beton talon pasangannya, beton dari yang laki-laki maupun yang dari perempuan. Kemudian keduanya beton tadi disatukan kemudian dikurangi 5 dan seterusnya sampai sisa berapa 5 ini didapat dari paringkelan Suman yang saya namakan dengan paringkelan atau ringkel Ringkel itu sendiri adalah naas artinya apesnya orang sumahan atau jejuduan Ringkel sumahan yang dinamakan Sri Lungguh Gindong Loropati setelah neptu keduanya disatukan berjumlah berapa, kemudian dikurangi 5, dan seterusnya sampai sisanya berapa. Jika sisa 1, jatuh pada hitungan seri, artinya menemukan kebahagiaan. Kemudian kalau sisa 2, jatuh pada hitungan lungguh, artinya bisa kedudukan atau derajat. Tetapi yang negatif biasanya kalau ketemu hitungan nomor 2, yaitu lungguh, mereka nanti malas-malasan dalam bekerja. Begitu juga kalau ketemu hitungan dengan nomor tiga yaitu gendong Artinya pasangan ini nanti akan mempunyai beban dalam rumah tangganya Kemudian jika hitungannya ketemu loro Loro itu artinya sakit Pasangan ini nantinya akan mengalami sakit-sakitan Begitu juga kalau ketemu di urutan yang kelima yaitu pati Pati itu artinya mati Di sini bisa mati rezekinya atau bisa juga ditinggal mati dari salah satu orang tuanya baik dari orang tua yang laki-laki, maupun orang tua yang perempuan terus bagaimana dengan orang-orang yang sudah menikah tetapi ketemunya bukan jodoh pinaski solusinya anda cari hari pernikahan anda waktu itu jika anda menikah pada waktu itu hari Minggu Kliwon umpamanya pada hari Minggu Kliwon itu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 Kemudian undang teman-teman anda atau sahabat anda dan katakan bahwa Pada hari ini hari Minggu Kliwon Saya mempunyai keperluan bangun nikah Dengan tujuan dalam rumah tangga kami selalu mendapatkan kebahagiaan baik lahir maupun batin Seperti yang kami Temukan pada saat kita menikah dulu Kalau ada teman yang dipandang bisa membacakan doa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 Kemudian pasti ada yang menanyakan, kenapa tidak tanggalnya yang dipakai untuk membangun nikah? Seperti yang dilakukan kebanyakan orang. Orang Jawa zaman dulu itu untuk melakukan kegiatan yang sakral, yang dipakai itu hari dan pasaran, bukan tanggal maseinya atau tanggal jawanya. Inilah sedikit pemahaman tentang petung Jawa yang berhubungan dengan sifat watak serta perduaan pinasti. Semoga ini bisa bermanfaat. Kalau ada salah dalam penyampaian saya, mohon maaf. Rahayu, rahayu, rahayu sagungin tumati.